Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Gideon Official. Video kali ini kita akan membahas cara membuat tag di belakang objek menggunakan aplikasi PowerDirector. Pertama, kita buka aplikasi Pixelab dulu. Di sini, kita akan membuat tag. Untuk tag bebas, di sini saya hanya mencontohkan. Setelah tagnya jadi, kalian rubah backgroundnya menjadi transparan. Untuk warnanya, ini kita nanti membuat dua warna: yang satu putih, yang satu merah. Lalu simpan dengan ukuran tertinggi. Kita buat lagi tag ini saja, tapi warnanya kita rubah menjadi merah. selanjutnya kita buka aplikasi powerdirector di tampilan ini seperti biasa pertama pilih pada buat video lalu nama project misalkan lalu pilih aspek rasio, kalau yang umum 16 banding ke 9. Nah, setelah power director terbuka seperti ini, di tampilan awal ini kalian masukkan videonya. setelah kalian setelah kalian memasukkan video langkah selanjutnya adalah kalian pilih menu layer lalu masukkan gambar yang telah kita buat atau yang telah kalian buat tadi sebelumnya Di sini saya contohkan saya pilih yang warna yang warna putih lebih dulu seperti yang kalian lihat tulisan ini kan masih berada di depan objek nah cara untuk merubah agar tulisan ini berada di belakang objek kalian pilih pada layer seperti ini lalu pilih menu edit lalu pilih lagi pada blend Di menu Blend ini, agar tulisan berada di belakang objek, caranya kalian pilih pada menu Overlay. Nah seperti itu, maka tulisan ini otomatis akan berada di belakang dari objek tersebut. Di sebelah kanan, ada ikon garis dengan angka 100. Gunanya ini untuk menurunkan opositas dari tulisan tersebut atau teks tersebut. Nah, seperti itu. Kalau ini diturunkan, otomatis opositasnya juga akan semakin turun. Untuk teko warna putih, sudah selesai. Selanjutnya, kita akan menggunakan tag yang berwarna merah. pilih untuk memasukkan gambar Sama dengan video yang pertama ketika kita belum mengaktifkan blur blend maka tag ini berada di depan dari objek di menu ini kalian pilih lagi pada blend. Namun pada pilihan dari menu-menu yang ada di ini yang terlihat ini bukan lagi menggunakan uh, yang sebelumnya tadi tapi kita menggunakan yang daken. Oke, berhasil teks sudah berada di belakang daripada objek untuk menurunkan opositas kalian bisa menggunakan menu ini dengan kalian turunkan nah seperti itu cukup sekian video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.